dan itu lebih hati-hati lagi lebih sangat hati-hati makanya tetap dianggap tidak tidak sah ditambah lagi bahwa karena ya pernikahan itu adalah adalah ibadah kalau ibadah itu harus cocok dengan don dan juga dengan kenyata jadi meskipun kenyataannya cocok tetap enggak sah kenapa? karena secara don tidak, tidak cocok karena tadi dugaannya dia itu adalah mahrom Nggak gitu. Tambihun nomor lima maning. Tambihun utawi itu kuku pengeling. Al muhrimu utawi muhrim. Bidommil mimi kelawan domai mim basuku nila hilan Wa nila. Wakasiril kasrairo min ahroma ngoding. Ikuman wong. Ikuman wong. Ahrom maka ihram so siman bil haji kelawan haji abil umroh atau umroh wal mahram atau i mahram bivat halimun wasduku nilha wafat hiroilan fath hiro ikuman wong harum maka harem opo nikahuga nikah hisiman binasa bin kelawan sebab nasab awrotin atawa tunggal dusun atau musoharotin atwa morotuh morotua ya. Ada muhrim, ada mahram Kalau muhrim itu orangnya yang haram haji atau um, umroh. Kalau mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi karena beberapa faktor. Ada karena faktor nasab, ada karena faktor rodo, ada karena faktor musuh. Musuh haram faktor nasab seperti siapa? Ibu, nenek, anak perempuan. Itu mereka haram dinikahi karena ada hubungan nah, nasab. Atau karena faktor rodo, faktor menyusuh menyusui kayak Rasulullah Wasallam Itu siapa ibunya? Ibunya kan Nabi siapa? biapa Amin. Nyai Aminah. Tapi beliau juga menyusu ke siapa? Tuai Batul Aslamia Menyusu kepada Halimatus dia Itu kan Nabi nggak boleh menikah dengan Halimatus dia Kenapa? Karena ada ikatan mahrom berupa roh rodo. Atau kalau ada seorang perempuan, nyusu juga dengan siapa? Halimatus, itu enggak boleh dinikahi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ada hubungan roh, itu namanya mahram Faktor roh. Atau karena faktor musuh, musuh haram mertua. yang enggak boleh. Mertua itu enggak ada bekas itu. Mantu enggak ada bekas. Kalau suami ada bekas suami, istri ada bekas istri, tapi mantu dan mertua, meskipun sudah, Apanya, suami istrinya bercerai, itu enggak ada yang namanya bekas mertua, enggak ada bekas man selamanya sebab mahramnya mu'ab, mu'abad mahramnya musar itu mu'ab, mu'abad jadi meskipun di suami istri sudah bercerai, enggak boleh kemudian naik rancang dengan mertua-mertuanya itu enggak, boh, enggak boleh, karena apa? ada ikatan mah, mahram faktor, nah, eh, faktor musuh, faktor musuh haro itu Al muharramatu bin Nasab, al muharramatu tarum abad, al muharramatu utawi iki kunerakan piru piruwat dan kantin haram tahriman kelawan haram muabadan abad dan kantin, uh, kantin abadiakan. Di sini akan menjelaskan beberapa perempuan yang haram dinikahi selamanya. Al-Muharramatu utai piro, -piro. Oh, siji-siji, Al-Muharramatu rupanya siji piro piro watun keadaan haramakan bin kelawan nasab Wahuna utai Al-Muharramatu bin nasab ikwa al ibu ya. Orang yang haram dinikahi dengan selamanya itu ada beberapa faktor, yang pertama adalah haram dinikahi karena faktor nah, nasab Wahuna utawi Al-Muharramatu iku yang pertama Al-Umu ibu wal jadhatu tua, mutlakon kelawan mutlak, maksudnya mau gimana? baik nenek dari ibu atau nenek dari bah? dari bapak itu semuanya haram di nikah, di nikahi, wamah ma lan sumangsane muncuk sobo jadah nenek, buyut, cangga wareng, mudik gudik seterusnya, itu nggak boleh di nikah, karena faktor nah Nasab itu ada hubungan darah, namanya nah, nasab Wal bintulan anak wadhan Wa anak wadhan Ini anak wadon, namanya apa? Cucu Ya, cucu Wa mah ma Lan temurun Sopo bin tuha Sama berarti Anak, cucu, buyut dan sekebawah Wa bintul anak wadhan Ini anak lanang Sama ini juga Cucu dari anak laki-laki Wa bintuha anak wadhan Bintul Ibn mahmana zalat sumasanet temurun Sopo bintuha. Wal sedulur wadun mutlakon klan mutlak. Maksudnya siapa? Saudara perempuan, baik kandung ibunya sah, sama atau seayah atau seih si ibu. Saudara perempuan, baik ayah ibunya sama atau sama ayahnya saja atau seayah atau sama ibunya saja atau sih, tetap semuanya haram tindika. Karena faktor, nah nasab, tetap ada darah yang mengalir yang sah, sama, entah dari ibu atau dari, bah, dari bapak. Wabana tuha lan piro-piro anak wadone al-ukhid. Anak perempuannya saudara perempuan, apa namanya? Keponakan, itu juga haram di nikahi. Wabana tu benih ya lan piro-piro anak wadone anak lanange Anak lanange uket Mahmanazalna sumangsane Mingsor sopo banatub Banatubniha Ya ponakan-ponakan, iringan Semuanya itu juga namanya adalah Mahmahram Walamatulan bibi Atau uwa saking, ibu, saking Bapak Jadi kalau bahasa Arab itu Bibi Bibi dari ayah dengan bibi Dari ibu itu be, beda kalau saudaranya ayah itu namanya Am, Amah. Kalau saudaranya ibu namanya Koh, khol, Kola. Ya, kalau pamannya berarti kalau saudaranya ayah namanya Am, kalau saudaranya ibu namanya Kol. Nah ini wal amatulan uh, Bibi saking Bapak mutlakon kelawan, mutlak. Maksudnya baik yang kandung atau seayah atau sih. Se atau seibu uama sama alat langsung sumangsane sependur sopan amah jadi bibi juga sama ada yang kandung ada yang seayah, dan ibu kalau yang kandung berarti saudaranya ayah yang seayah seih ibu kalau seayah berarti yang kalau bibi seayah berarti saudara ayah yang seah seayah kalau saudara, kalau bibi seibu berarti ya, saudaranya ayah yang seih, seibu itu namanya berarti bibi seih. Bibi seibu. Pokoknya semuanya baik itu bibi kandung, bibi seayah, bibi seibu, semuanya mahram-haram dinikahi. Terus ke bawah, terus ke atas. Wal tuh bibi saking ibu, mutlak-mutlak sama, wamah, maalat, masane, munjuk, atau munggal, sopo wa bintul ahi lan anak wa donis sedur lanang, mutlak kelawan mutlak, mutlak. segece -se, keponakan juga ya, keponakan secara mutlak, baik keponakan kandung keponakan seayah atau keponakan seibu se jadi kita punya saudara kan saudara kita ada saudara kandung, yang saudara seayah, ada saudara seibu anak mereka, saudara-saudara kita namanya adalah keponakan keponakan, kalau saudaranya kandung maka keponakannya kan? Kalau saudaranya seibu si berarti ponakannya sih. Kalau saudaranya si ayah maka berarti keponakan sih dan seterusnya begitu. Wabintu benihilan anak wadone anak lanai akh Berarti putu iri putu ringan. Wabintu benih, lan anak wadone anak wadone ibnih. Terus sampai ke bawah. Mahmana zalat maksa namik sarusafah bintu binatih. wa dhalika utai mengkono mengkono al muharramat bin nasab ikuli koli karna dawani Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wabanatukum wa, wa akhwatukum wa ammatukum wa hkola tukum wa banatul akhi wa banatul uhtihurrimatin harmakan alaikum ina sirakabeh Sopo ummah tukum piro piro ibuna sirakabih, wabana tukum lan piro piro anak waduna sirakabih, wa akhwah tukum lan piro piro sedur waduna sirakabih, ano akhwah anak ikh anak akhwah anak ikhwah, kalau ikhwah itu berarti laki-lah saudara laki-laki, kalau akhwah itu saudara perempuan wa amma tukum lan piro piro bibi sirakabih, bibi sayang ayah, itu perempuan yang mahram karena faktornah nasab al bil berikutnya adalah piro-piro dan kadang-haram bil musoharoti kalaan sebab sifat mertua wahuna utawi muharmad bilmosu'ar'aiku zaujatul abi Bojone Bapak apa namanya? istrinya ayah namanya apa? namanya apa? ya ibu tiri yang katanya hanya cinta kepada ayahnya saja ibu tih? ibu tiri wazawjatul jaddi Bukan ibu kita, bukan. Ya, kalau ibu kita namanya Om um, Ini sih, zaujatul ab, itu berarti ibu, ti, ibu tiri. Itu haram kita nikahi. Karena faktor musuh, musuh haram. zaujatul jadi, Artinya begini maksudnya, ya, ini kan mahram mu'ab, mu'abad. Ketika orang tua, ketika ayah kita bercerai dari ibu tiri kita, itu nggak boleh kita nikah. Kita nikahi. Sebab dia adalah mahram mu'ab, abad. Ketika sudah pernah dinikahi oleh ayah kita, maka dia akan menjadi ibu kita selama-selamanya. wa jatul jadi lan bojone bapak tua, berarti nenek tih, nenek tiri. Mahma ala sumang sane munduk sopo jatih. Jadi, nenek, nenek tiri, buyut tiri, canggat tiri dan seterusnya. Walat, walat tangkihu, lan aja nikahi sopo sirakabe maing perkoro, nakah kang nikahi sopo abah ukum piro piro bapaknya sirakabe minanisai sain piro piro wadon dari kus doloi, janganlah kau menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh leluhur kamu, oleh bapak kamu, oleh Kakek kamu, oleh buyut kamu, nggak boleh dinikahi, dinikahi. Wa zaujati lan ibune nebo apa namanya? Ayo cepet. Mer, ibunya izin, namanya mertu, mertua. Meskipun kamu sudah bercerai dengan istri kamu, nggak boleh. Kemudian kamu naik rancang dengan siapa? Mertua itu. Sebab itu adalah mahram mu'ab, mu'abad. Wa tuha lan mbok tuane zau zaujah kalau istri kita punya mbok tua punya mbah itu juga namanya mahram ab mahma alad munggah sobat jadah wa bintu zaujati lan anak wadone bojo wadon apa namanya anak wadone bojo wadon namanya apa anak ti anak tiri kamu nikah dengan seorang janda punya anak gadis ya itu berarti namanya anak deh. namanya bintu zau zauja nggak dibeli satu dapat du, dapat dua mana tadi indakola ya indakola lamon wis duguol soposi mana si mau soposi wong bil sopozawat atau sama bil umi kelawan ibu Mas, kalau untuk anak tiri itu ada Koyitnya, kalau tadi ibu tiri nggak ada Koyit, begitu dia akad nikah Dengan bapak kita, maka langsung Terikat yang namanya mahram muab Entah bapak kita sudah berhubungan Atau tidak dengan ibu, tih, ibu tiri kita Tapi kalau untuk anak tih, Anak tiri Anak tiri kita haram Kita nikahi, tapi dengan satu catatan Apabila kita Sudah berhubungan dengan ibu Ibunya Taham tidak? Belum baik. <tuh> Kamu menikah dengan seorang berempuh, siapa namanya maunya? Zainab Maning, ya wes seorang apa <tuh> Kamu nikah dengan Zai? Zainab. Zainabnya sudah punya anak gadis namanya ya, tidak, Ya rame-rame karena kamunya masih jaka jadi tetap Meskipun nikahnya dengan janda di Ramira, di Ramo megah, mewah, namanya, live bisanya, live streaming ya. di semua channel TV, <tuh> saya ngerame. West Pragat, Pragat, maksudnya Pragat apa? Ya, West Pragat, uang kondangan daripada Bali, ya, pengobatan juga daripada, pada Bali. Malam pertama dilewati dengan apa? menceraikan Zainab itu. Karena ternyata selama di pelamen itu apa namanya? pagar ayunya si Zulai Zulaikha urupan di mana-mana masih ayu Zulai Zulaikha. Hmm. Jadi malam pertama itu dilalui dengan apa? menceraikan Zai, Zainab. Paginya menggelar akad nikah lagi. Dengan siapa? Dengan Zulaikha. Boleh tidak? Bo masa godik sih paham. Boleh tidak? Menikah dengan Zulaikha boleh tidak? Boleh, karena tadi kan malam pertamanya dilalui dengan dicerai. Berarti belum berhubung, belum berhubungan. Jadi anak tirinya Zulaikha boleh dinikah. Jadi paginya akad nikah lagi, ya, resepsi lagi dengan Zulaikha ya boleh tidak boleh sah tidak pernikahannya tapi ya kebangetan kamu itu ya terlah terlalu masa menceraikan ibunya hanya ingin mendapatkan anak hanya selang berat, satu hari bisa ya itu indah bil, bil ummi. Wa bintu zaujah itu secara pikir tadi boleh sah ya tapi secara etika dan moral jelas itu merusak tatanan apa tatanan moral itu. Ya. Tapi ya sah sah saja kalau secara fiksi. Mulanya perlu juga yang namanya fikih itu dibarengi dengan apa tasawuf. Ya. Mantafakoh wala tasawuf, fakat tapasak begitu kata Imam Maliknya orang ahli fikih saja tapi meninggalkan tasawuf meninggalkan mo, moral etika nanti dia bisa menjadi orang fa, orang fasik tadi itu bisa mendobrak tatanan yang apa nama yang tidak baik kan gitu. Jadi perlu diimbangi dengan tasawuf juga perlu. Man tasawuf wala Bila man tasawufa, tasawufa wala fakoh, gitu ya. orang tasawuf tapi tanpa fikih ya bisa menjadi kafir zin kafir zin. Jadi itu keduanya harus bersatu padu. Ya fikihnya harus punya tasawufnya juga harus, Bu. Enggak boleh salah satunya saja. Nanti khawat terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak apa? tidak baik wakadha bintu binti zaujati, wakadha lan iku kaya mengkono-mengkono bintu zawjah, bintu binti zaujati. utawi anak wadoni, anak wadoni, buju wadoni, cucu, cucu oh, bintu baniyah, atawa anak wadoni, anak lana, zauja sama juga cucu, cucu dari anak lakilah laki-laki, laki, laki, -laki. kau Allah Ta'ala wa ummahatunisa ikumu warobaa tiyah latih apalah ih latih ya wa ummahatun nisaikum wa roba ibuku mula tv hujurikum min nisaikum mula tidak bihin wa ummahatun nisaikum lan piro piro ibune piro piro bocone sirakabe ke semertua si wa roba ibuku lan piro piro anak tirne sirakabe Allah tiang fi hujrim indalem pangkon esirakabe min nisa ikum seng piro piro bojon esirakabe tapi Allah tiang dahol tombes dughol sopo esirakabe bihina kelawan nisa nisa ikum fa ilam takunu mangkelawan orang nana sopo esirakabe kudahol tombes dughol sopo esirakabe bihina kelawan nisa ikum falajuna hamaka orang nana dosa ikum muncut aleikum ingatlah sesirakabe kalau belum ditukul ibunya maka tidak doh tidak dosa tetap dianggap sah pernikahannya. wa jatul ibni lan bojone anak lanang berarti apa? man mantu wa jatul ibni lan bojowadoni anak lanang au ibnil ibni atau anak lanang anak lanang berarti bojone ya cucu ya mantu cucu mantu cucu liqolita Quran Allah taala wahala dan perempuan-perempuan mahram berikutnya adalah istri-istri anak kalian anak laki-laki kalian yang dari tulang rusuk kalian berarti yang menanti itu menanti hukumnya haram di nikahi <sek> berikutnya al muharramatu biroo pirwa kan haram kelawan biroo iklawan sebab susunan wahuna otai utai al muharramatu birodo iku jami uman sekabayane wong harumna kang haram sop kosiman bin nasab iklawan sabar nasab minal umma hadisang piro ibu wal bana tilan piro anak waton ton wal akhuwa tilan piro piro sedulur wal amma tilan piro piro bibi wal lan piro piro bibi sakin ibu wabana til akhi lan piro piro anak wadone sudlur anak wabana til ukti lan piro piro anak wadone sudlur wadon liqo liqo liqo daunikali nabi sallallahu alaihi wasallam yahrumu birrodo ma yahrumu minan nasab yahrumu haram birrodo rodo opo ma perkoro yahrumu kan haram apa sima minan nasabi sakin ma sakin nasab min hajil muslim Yes, berikutnya adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena faktor rodo. Siapa? Semua orang yang haram dinikahi karena faktor nasab, itu juga haram karena faktor roh, rodo. Jadi tadi kayak ibu, berarti dalam contoh kanan Nabi tadi, halimatusak, enggak boleh dinikahi karena i, ibu. Anak perempuan, anak perempuan, juga sama tidak boleh dinikah, dinikahi, berarti suaminya halimatus saat nah dia, jika halimatus saat dianya nikah dengan seorang jika halimatus hanya menyusui seorang perempuan, itu tidak boleh dinikah oleh suaminya halimatus saat dia. Atau saudara, saudara itu berarti perempuan yang menyusui dengan halimatus saat dia haram dinikah oleh Kanjeng Nabi itu, Bumpama ini Bama itu karena apa adalah mahram roh rodo saudara. Wal amat saudara saudara perempuannya siapa halimatus itu namanya bibi dari jalur roh rodo. Saudara saudaranya suaminya halimatus itu namanya bibi-bibi dari jalur roh rodo juga. Wabana atau akhi dan anak-anak perempuannya saudara laki-laki laki-laki kayak sahabat Hamzah itu kan juga itu kepada Halimatus itu kalau punya anak perempuan nggak boleh dinikahi oleh kanjeng nabi. Wa dan anak perempuan ya keponakanullah anak perempuannya saudara perempuan. Saya jelaskannya nabi yahrumu birodo ma nasab. Sesuatu yang haram dari sebab nasab itu juga haram dengan sebab roto. Roh. Kam suruh wali wallahu a'ala.